Ada the sun, ya. Oke, okay. bagus sekali di sini, ya. Aku kemudian ada nine of pentacles, kemudian ada seven of cups, ya. Kita lihat di sini dari kartu yang aku lihat di sini. Wow, oke okay, ya. Pertama mungkin kayak gini ya, pertama itu ya aku lihat dari aura kamu, dari energi kamu. Di sini aku lihat bagus banget ya, aura kamu, energi kamu cemerlang banget. Dan ini akan bener-bener kedepannya bakalan bagus ya. Kedepannya itu bakalan, bakalan lancar, sukses, kemudian juga perlahan-lahan, step by step ya. Satu persatu yang aku lihat di sini, baik... Itu dari Tuhan, dari semesta, maupun dari lingkungan sekitar. Ya, di sini aku lihat akan membaik terus, kemudian juga di sini mungkin dari sisi keuangan ya membaik juga terus. Kemudian di aku lihat di sini, sebetulnya ya sebetulnya ini kalau seven of cups itu sebetulnya ya kalau dari kartu membawa yang namanya imajinasi. Ya, di sini. Tapi yang aku lihat karena ada desan, jadi benar-benar kelihatan banget bahwa kedepannya, ya uh, di masa depan itu akan benar-benar energi kamu terbawa, ya dengan energi baik, gitu kan dari semesta ataupun dari Tuhan di sini. Dan itu, tuh, nantinya ya, nantinya akan mendatangkan hal-hal yang baik juga untuk kamu, ya, di sini, baik dari percintaan, kemudian juga pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan dan spiritual, ya, di sini. Segala macam itu ada dan terwujud, kemudian juga yang aku lihat di sini, apapun yang kamu inginkan akan tercapai dan terwujud dalam waktu yang akan datang, ya, yang akan datang di sini. Kenapa? Karena... Sebetulnya, kalau dari waktunya itu nggak bisa cepet ya, karena sesuai dengan jadwal gitu loh, sesuai dengan jadwal. Dan yang aku lihat di sini, kalau sekarang memang masih awal gitu loh, karena dari energi kamunya dulu yang tiba-tiba dinaikkan ya. Di sini vibrasinya dinaikin dulu sama Tuhan, sama semesta ya. Terus kemudian yang aku lihat kedepannya vibrasi kamu, energi kamu akan benar-benar terpancar. Sehingga orang melihat wah cemerlang banget, wah kamu cantik banget, wah kamu ganteng banget, wah kamu kayak gini, wah kamu kayak gitu. Jadi semua orang akan terpesona ke kamu gitu ya. Jadi seperti itu terus kemudian dari situlah ya yang aku lihat perlahan-lahan semuanya akan membaik gitu. Jadi kalau kamu memang sekarang lagi... Lagi ada di bawah ya tenang aja gitu loh tenang aja karena sekarang itu emang lagi proses untuk uh, istilahnya kayak masih awal-awal gitu ya, masih awal-awal start, masih kebawa dengan masa lalu, masih kebawa dengan hal-hal yang terjadi gitu kan kemarin-kemarin. Tapi sekarang ada perubahan gitu ya. Ada transisi di sini aku lihat dari energi, dari vibrasi itu akan ngebantu kamu untuk memancing hal-hal baik ke dalam hidup kamu sehingga hidup kamu akan berubah nantinya menjadi lebih baik lagi. Ya aku lihat seperti itu ya. Jadi bener-bener cemerlang banget tahu energinya ya aku aja sampai pengen loh ya kayak gitu <laughs> pengen banget loh kayak gitu ya karena ini berkah suatu keberkahan untuk kamu ya jadi dimanfaatkan dengan baik ya aku lihat di sini ya itu yang kelihatan di kartu untuk sesi pertama ya di sini kita lihat untuk sesi berikutnya ya bener-bener ke arah percintaan banget karena tadi umum sekali gitu kan Oke, ya, jadi sekarang kita lihat dari sisi percintaan ya. Oke. Okay. Kalau kamu lihat tadi putih-putih itu dari tisu ya, karena tanganku basah tadi. Di sini ada five of Cups. Kemudian ada uh kan di sini bagus banget ya energinya. Ada ten of Cups, Kak. Ya dari dari 5 ke 10. Bagus kan? ratingnya 5 terus ke-10 gitu loh, nambah double ya aku lihat di sini ya kalau kamu meragukan pesan yang tadi jangan Kak sesuaikan dengan intuisi kamu karena yang aku lihat di sini depannya pasti bakalan baik ya naikin juga vibrasimu kalau kalau nggak kalau kamu nggak ngerasa hal tersebut ya naikin vibrasi kamu aja gitu pasti bakalan kena juga pasti bakalan bagus juga untuk kamu ya di sini. Jadi jangan patah semangat. Karena ini orang-orang pengen banget tahu kayak gini ya. Orang-orang tuh bakalan jelas banget kalau misalkan uh, ngeliat ngelihat kamu ya sebahagia ini gitu. Tapi ditunggu saja biarin orang uh, berkata apa gitu kan urus urusanmu yang sekarang ya dengan baik gitu kan. Uh, dengan sepenuh hati di sini, kenapa? Karena kalau kamu sepenuh hati mengerjakan sesuatu, terus kemudian juga nanti hasilnya akan kamu dapatkan dengan baik pula, dengan sepenuh hati pula. Jadi dari Tuhan ataupun dari semesta, sepenuh hati juga gitu loh, ngasih keberkahan ke kamu ya, sehingga di sini dari percintaan ya, karena kita baca khusus percintaan sesi kedua ini, itu kayak bahagia banget, Kak. Ya, bahagia banget setelah kemarin ya kan ada hal-hal yang gak enak gak nyaman justru di sini aku lihat ten of cups bener-bener ngebuat Virgo ya cerah cemerlang gitu kan ada ada pelangi gitu ya maksudnya kayak bener benar ngelihat pelangi yang indah gitulah di langit gitu ya dan itu kalau kamu beberapa waktu yang uh, akan datang ataupun beberapa waktu uh, Nanti, gitu kan, kalau ngelihat pelangi, itu artinya pesan ini bakalan benar-benar terjadi, gitu ya. Dan bakalan benar-benar ngerasa, dan mungkin ketemu, gitu ya, nanti, gitu. Dengan jodoh kamu, ya, di sini. Gitu, jadi uh, benar-benar peka, ya, lebih peka dan lebih uh, ngebuat energi kamu positif aja, gitu loh, ya, vibrasinya. Kayak gitu ya, aku ya, jadi si dianya nanti nempel sama kamu, ya kan? Semoga seperti itu ya, dengan baik gitu. Karena nanti yang aku lihat di sini keluarga bahagia banget, keluarga harmonis banget nantinya, ya. Oke itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.